Ini karena panik tadi kita jadi nggak mampu lagi bersikap positif. Yang tadinya pintar cerdas hari ini karena sedang merasa dikejar-kejar jadi bego ya kan? Jadi nekat, jadi mau ngelakuin apa saja. Padahal.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 Hari ini banyak yang sedang gelisah yang masih merasa serba salah dan akhirnya panik takut ya nggak bisa lagi ngapa-ngapain dan bertanya-tanya Bang bagaimana sih Bang cara cepat melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjol baik yang legal ataupun yang ilegal kalau yang ilegal apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar memang mereka masih memaksakan kalian untuk membayarkan sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi maka fix gak usah dibayar lagi. Kembalikan saja pokoknya kembalikan saja sejumlah yang kalian terima apalagi untuk yang memang tidak meminjol tapi sengaja dikirimin. Dan itu masih lumayan ada yang memang tidak menerima apapun hari ini tiba-tiba ditagih. Untuk mengalami yang mengalami masalah seperti itu gak perlu dilayani. Jangan lagi buang-buang waktu untuk sesuatu yang hari ini kita pun tak pernah tahu menau. Baik hari ini bagaimana bang dengan hutang di aplikasi pinjol legal OJK. Bagaimana bang cara cepat melunasi semua hutang di aplikasi-aplikasi itu. Hari ini kita harus sadar ya. Bahwasannya jumlah hutang kita hari ini Tidak akan mampu dibayar dengan gaji bulanan yang kita terima hari ini Atau mungkin tidak akan cukup di, Bila harus dibayarkan dengan pemberian bulanan dari seorang suami Apalagi yang hutangnya sampai dengan udah puluhan juta Apalagi untuk ibu-ibu uh, yang mungkin pedagang online Yang di awal berpikiran kalau seandainya Minjam modal di aplikasi pinjol ini bisa diputarkan menjadi sebuah keuntungan. Dan yang ternyata hari ini terjadi malah menjadi buntung. Bukannya untung malah buntung. Karena kita dipaksa terus-terusan untuk membayar bunga yang tinggi. Dengan tenor yang cuma tujuh hari, 14 hari atau mungkin 30 hari. Jelas gak dapet ya. Nah jadi sekarang bagaimana caranya agar kita bisa melunasinya dengan cepat ya. Ini hari ini menjadi sebuah misteri. Tadi gua di awal udah bilang ya kalau masih mengandalkan gaji masih mengandalkan putaran ini itu dan itu ya rasanya masih cukup mustahil ya kan. Karena kita udah tahu nih kalau penghasilan kita satu bulan mungkin di angka 4 atau 5 juta rupiah. Atau mungkin yang ibu-ibu menunggu bulanan belanja dari suami itu mungkin di angka 3 atau 4 juta ya kan. Nah sementara angsuran atau mungkin kredit kita di aplikasi-aplikasi pinjol ini mau dibayarkan itu sekitar 2 jutaan. Ya jelas enggak bakal enggak cukup ya kan rumah bakal ribut kalau seandainya listrik habis enggak dibayar ya kan mau makan pun jadi susah. Itu enggak bisa ya. Jadi apapun ceritanya ingat ya tidak bisa menyelesaikan semua masalah hutang di aplikasi pinjol ini dengan cara waktu yang singkat, dengan cara waktu yang bersamaan enggak bisa. Apabila memang kita belum menambah penghasilan. Jadi untuk semua yang hari ini sedang menghadapi masalah seperti ini Apa yang harus kalian lakukan hari ini ya kan Bersikap tenang bolak-balik ya udah bosen ya Ngedengerin gue ceramah tentang bersikap tenang Namun ada aja nih ya kan korban yang terus bertambah di tahun 2023 ini Tentang masalah hutang di aplikasi pinjol Kalau kalian tak mampu bersikap tenang Karena masih merasa terus-terusan dikejar-kejar sama pihak aplikasi ini Kalian pilih langkah yang gua nggak usah ngajarin lagi di aplikasi di video kali ini. Bagaimana caranya untuk mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Ya, lantas bagaimana Bang? Kita khawatir kalau hari ini debt collector lapangannya datang. Kita takut kalau nanti jumlah biaya denda dan bunganya terus melambung. Ingat ya, untuk di aplikasi-aplikasi pinjol yang legal OJK itu tidak boleh melebihi dari 100%. Nah tidak ada lagi yang perlu difikirkan ketika kalian sudah mengetahui hal itu. Nanti kalau memang ya kita memang sudah punya penghasilan yang banyak yang mungkin cukup ya kita akan bayarkan. Jadi intinya untuk yang sedang menghadapi masalah seperti ini ya nggak bisa kita harus ujuk-ujuk langsung. Ini karena panik tadi kita jadi nggak mampu lagi bersikap positif. Yang tadinya pintar, cerdas hari ini karena sedang merasa dikejar-kejar jadi bego, ya kan? Jadi nekat, jadi mau ngelakuin apa saja. Padahal ketika kalian membiarkan itu, membiarkan waktu ini terus berjalan, ya kan? Kita pun bisa jauh lebih ikhlas ketika kita bisa, ya, menerima kenyataan bahwasannya hari ini kita sudah dipermalukan, ya sudah. Seandainya hal itu memang sudah terjadi, ya tidak ada lagi yang mau diperjuangkan di situ. Bang hari ini aku tuh udah disebar data aku udah menjaga nama baik aku puluhan tahun akhirnya hancur lebur seperti bubur hanya dalam hitungan detik ya memang begitulah salah satu risiko yang harus kita hadapi hari ini dan yang mengalami masalah seperti itu tuh bukan kalian saja. Banyak hari ini yang sudah mengalami ada ribuan orang yang sudah mengalami masalah seperti itu Tidak ada masalah mereka baik-baik saja bahkan mereka hari ini bisa mengupgrade dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi Nah kenapa kita tidak melakukan hal yang sama Kenapa kita masih tetap ya membiarkan diri kita ini terbelenggu dalam rasa ketakutan rasa panik re, Rasa ini itu segala macam nano-nano ya seperti permen nano Ada yang pernah tahu permen nano Nah jadi untuk kalian yang menghadapi yang pengen utangnya itu bisa dibereskan dengan cepat dengan seketika Berhentilah memikirkan sesuatu yang kalian hari ini pun tak bisa untuk menyelesaikannya Hari ini kita kan udah tahu nih kemampuan kita untuk melakukan pembayaran tuh ya berapa penghasilan kita berapa Nah Kenapa kalian masih terus memaksa memikirkan yang hari ini kita pun tak mampu ya kan. Cobalah lebih rileks saja. Oke okay, kita sadar dan paham betul hutang ini akan dibayar. Kita paham betul bahwasannya hutang akan dibawa mati. Oke okay untuk aplikasi pinjol legal OJK. Kalau yang ilegal itu memang mereka itu tidak ada memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Mereka itu akarnya juga tidak halal secara hukum. Dan mereka tidak taat tunduk patuh pada semua peraturan pemerintah nah kalau yang legal OJK ya kan kita paham betul bahwasannya hutang ini akan kita bayar nanti kita punya hutang di aplikasi ini dan untuk kalian yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran itu tolong dijaga nomor, nomor handphonenya Ya, jangan sampai enggak aktif atau mungkin sudah terblokir, karena nanti kita enggak pernah tahu nih rezeki kita besok lusa seperti apa. Tiba-tiba saja mungkin kita kedipan rezeki yang enggak disangka-sangka, ya kan? Kita bisa melunasi satu persatu, dan kita kesusahan untuk bisa login di aplikasi mereka. Jadi, untuk yang sedang menghadapi masalah seperti ini, jangan panik ya, jangan sampai masalah pinjol ini membuat kalian stres berat nanti malah bertambah pekerjaan kita hari ini yang seharusnya cuma menghadapi masalah utang akhirnya kita jatuh sakit banyak juga nih subscriber kita yang sudah mengaku jatuh sakit ketika berhadapan-hadapan dengan masalah aplikasi pinjol nah ini kan rugi banget ya kita udah rugi secara finansial, perekonomian, pemikiran, waktu ya stress lagi dan akhirnya kita menggadaikan kesehatan kita hanya untuk memikirkan masalah aplikasi pinjol nah ini double-double jadinya ruginya dan jangan hal itu bisa terjadi lagi. Oke ya jadi udah cukup jelas. Jangan berharap bisa menyelesaikan semua masalah hutang aplikasi pinjol ini. Dengan cara dan waktu yang bisa sesingkat mungkin. Gak bisa ya. Karena kita pun sadar gaji kita gak cukup hari ini. Untuk membayarkan itu dengan semua tagihannya. Makanya di awal gue pengen mendoakan kalian ini. Ya tetap sehat. Ya, bersemangat. Dan dilimpahkan rezeki dan rahmat. Sehingga kita ini ya bisalah. lah. Untuk membayar satu persatu yang menjadi masalah hidup kita hari ini, oke. Yang penting tetap semangat ya, supaya kita bisa bekerja dengan giat dan menghasilkan uh, penghasilan yang lebih baik lagi hari ini. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.